Nah, ayat katanya, manusia ni adalah dibentuk dan dicorokkan oleh ibu dan bapak dia. Sebab tu setiap ibu bapak, dia kena bentuk diri dia belum pada dia nak berumah tangga. Orang yang duduk sore lagi, lelaki ataupun perempuan, dia kena ada ilmu dan adanya cara-cara untuk nak nak pegang peranok, ngaji tersedih walaupun tak ada patibak lagi. Tapi reti dah cara-cara untuk nak bina keluarga dia. Barulah terbina masyarakat yang baik daripada orang-orang yang baik orang belajar, orang ada ilmu. Lepas tu mari jumpa di antara orang nak jadi ibu dan bapa tu sama-sama molek. Sama-sama berjuru. Sama-sama baik. Barulah dia akan lahirnya anak-anak yang baik. Anak ada kuna paham. Dan bino bino molek maknanya didik molek bui ajaran molek dan beri tunjuk ajar yang baik ambil ugamo mari bubuh di dalam anak-anak benih-benih ugamo ni mesti kena bubuh di dalam anak-anak kita sejak daripada dia kecil-kecil ataupun sebelum daripada dia lahir mari ke dunia lagi kita duk didik dan duk doa minta belalai dah supaya dia jadi orang baik orang berjuru orang yang ada guna paham lahirobil alamin wassalatu yang dikasihi sekalian warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini pagi hari 14 boleh Januari tahun 2023 nah biasanya Hari Sabtu minggu yang kedua di dalam bulan Makarakam adalah hari kanak-kanak. Bukan hari kanak-kanak sedunia tak? Hari kanak-kanak yang ada di dalam negeri Thai saja. Jadi uh, sempena dengan hari ini hari kanak-kanak uh, ingin saya sebut sikit sebanyak uh, kepada kita satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata sabda nabi wasallam hadis ini dikeluarkan oleh al bukhari nomor 1385 Nabi bersabda, setiap anak yang dilahir, dilahir dalam keadaan cuci bersih. Ini walaupun anak oleh kafir sekalipun. Bersih cuci, tak ada dosa, tidak ada salah dan silap. Maka dua ibu bapa dia lah, nak mencorokkan anak dia menjadi Yahudi, atau Kristian, atau Majusi. Majusi ini maknanya agama yang semua hapi. Nabi sebut, anak macam maknanya, dibentuk ataupun dicorok oleh ibu bapa ni adalah seperti mana menatir. Apabila menatir melahirkan anak, maka kalau anak kambing, kan kambing? kalau anak lemur, lemur. Tak kira lah anak kambing nak jadi anak lemur. Itu saya misal anak jadi gambar mudah-mudah. Nabi tanya, adakah mula lihat ada ada pincang ataupun cacat ataupun tak kena nah anak kerau tu uh, beranak daripada anak lembu dan sebagainya tak ada. Nak ayat katanya manusia ni adalah dibentuk dan dicorakkan oleh ibu dan bapak dia. Sebab tu setiap ibu bapak, dia kena bentuk diri dia belum pandai dia nak berumah tangga. Orang duduk sorang lagi, lelaki ataupun perempuan, dia kena ada ilmu dan adanya cara-cara untuk nak nak, nak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 anak ada kunapap dan bino bino molek maknanya didik molek bui ajaran molek dan beri tunjuk ajar yang baik ambil ugamu, mari bubuh di dalam anak-anak benih-benih ugamu ni mesti kena bubuh di dalam anak-anak kita sejak daripada dia kecil-kecil ataupun sebelum daripada dia lahir mari ke dunia lagi kita dok didik dan dok doa minta belalai-belai dah supaya dia jadi orang baik orang berjuru orang yang ada kunapap seperti mano Luqman bila kita sebut ha anak ni memang banyak yang kita dapati di, di dalam quran perkataan walad walad artinya anak nah walad ni boleh guna kedua-dua anak jantan apa boleh anak tina apa boleh walaupun istilah dalam bahasa arab dia adanya bend dengan bent, dengan, dengan ta nah iaitu nya anak lelaki ibnu lepas tu bintun anak perempuan kalau pasal manyo Loliknya, Pak panggil kepada anak, apa nih, Bunaya, Hey awe, Hey anak ke sayangiku, ni Lagi, ya itunya, kalau pasang gama-gama, Nabi Yakub panggil kepada anak-anak dia, Ya Bani, Ya Bani yadhabu, Hey anak-anak, ke sayangiku, hendaklah kamu pergi, ha gitulah. Ni nak no ayat katanya. Perkataan yang ada di dalam Quran ni Memang ada kacat-kacat di dalam surah tu, surah ni Tapi apabila kita perhati Surah Luqman Luqman bukan seorang Nabi Tapi Allah bubuh di dalam Quran Satu surah Namanya surah Luqman Bermula Bermulanya daripada ayat yang kedua belah Dalam surah Luqman Wa idh qala luqman Wa'luala qad aatayna luqman al-hikmata lillah Kami Beri kepada Luqman hikmat Supaya dia bersyukur kepada Allah Syukur kepada diri dia dan syukur kepada Allah Subhanahu SWT Cerita ni panjir Berhajak kepada tafsir yang begitu panjir Sehingga dalam hal Luqman ni Orang buat tesis Buat tesis pernyato-pernyai Nak menunjukkan bahawa pentingnya Didik anak Yang diambil daripada kesoh Luqman yang menjadi seorang manusia yang soleh, Mengikut dalam sejarah katanya Luqman ni adalah orang kulit hitam Orang biasa tak ada Tapi Alhamdulillah Dia mengajar anak dia ni Beberapa perkara yang Menjadi Pokok-pokok Ha dalai Islam Maknanya benar-benar orang -benar samkan-samkan dalai Islam ni Duduk di dalai Perkataan Luqman Yang dia sebut kepada anak dia Dia sebut mula-mula sekali Iaitunya Hei anak kesayangan aku Jangan kamu syirik dengan Allah Sesungguhnya syirik adalah Satu kezalimi yang sangat besar Nak menunjukkan bahawa Akidah Lakan satha tu Kena bubuh Belum daripada apa-apa lagi Ini Luqman ajar kepada anak dia Jangan syirik Yang kedua Allah qayap lepas daripada tu iaitu nya ha ibu yang mengandung walaupun tak ada kiokong dengan luqman doi trong tapi kiokong dengan semua setiap orang manusia ibunya yang mengandungnya letih di atas letih penat di atas penat apa tu nak boleh habisnya menyusu tu sampai kedua tahun cuba kita gama perut besar 9 bulan 10 bulan lepas pada tu we susu pula sampai 2 tahun. Ha tu, letihnya ibu yang mengandung kita semua. Lepas tu suruh syukur, anashkur li wali walidai ka ilayyal maseer. Setiap orang dia kena syukur, syukur kepada Allah Subhanahu Wa terima kasih dan terima kasih juga kepada dua ibu bapa. Anak apabila dia besar, terkah dia kecil-kecil dia tak pandai lagi nak nak royak lagu mana nak terima kasih dan nak sedang ok. Katanya dia terima kasih kepada mak bapak. Sebab tu anak-anak apabila besar apa Dia kena tunjuk Diri dia sendiri katanya Dia terima kasih kepada ibu dan bapak Dengan dia berbakti kepada ibu bapak Kena buat baik Jangan diraka Jangan keceh huduh Jangan muamalah Muamalah kasar dengan ibu dan bapak Terutamanya ibu bapak yang Sudah pun lanjut umur dia Umur tua dah. Lagi Yang Allah firman di sini. Kalau sekiranya ibu bapak tu dek paksa anak supaya buat syirik dan sebagainya, maka tu heh jangan to'ak sama sekali kepada ibu bapak. Dida'lihah dia nak suruh anak tu jadi jahat, jadi karuk, jadi syirik. Dada'lih anak pun kena ada cut yun, tapi kena baik dengan ibu bapak. Wasohi bhu fid dunya ma arufa. ibu bapak kafir sekali pun, tapi anak kena buat baik kepada ibu bapak. Aning cuba kita gambar Sudyot Mansio kalau sekiranya dia dulu dia kafe tapi dia masuk Islam tapi mak pak dia masih lagi duduk di dalam kafe dalam Islam yang ajar juga supaya anak-anak buat baik kepada dua ibu bapa. Lepas tu wayak semua masuklah Islam serta meng berdoa semua minta supaya Allah buka pintu hati. Su so, ada arah juga dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala takdir katanya ibu bapa tak sempat masuk juga Islam ha, maka habis tak ada. Paka lucu dekat tu. Dah tak sempat juga rayak-rayak dah, seru-seru dah. Nah doa-doa dah maka tak juga. Apa? Tak sempat masuk Islam. Lepas tu suruh turun solat lagi wattabi' sabilaman anaba ilai dan turukkanlah ni tiap-tiap orang ni hendaklah dia ikut Jalai orang yang kembali kepada jalai Allah Mana Maknanya Orang-orang yang dapat hidayah Belum pada kita dulu Dia buat gapa katik Dia boleh dapat hidayah Dapat imej kuat Dapat jaya Ini dalam Islam Royak Supaya kita turut Roy tahu Orang-orang pada zaman dulu Yang buat gapa-gapa Terutamanya Nabi-nabi Rasul-rasul Orang-orang yang dapat hidayah Sebelum pada kita Alhamdulillah Saya Royak sikit-sikit Ya dah? Luqman berkata pula kepada anak dia. Takut-takut kan? Takut tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. katanya, "Wahai anak kesayanganku, jika ada benar kejahatan ataupun kebaikan walaupun kecil besar biji sawi duduk di dalam batu ataupun duduk di dalam langit ataupun duduk di dalam tanah walaupun kecil kecil kecil." kecil. Sebagai kita gamani Luqman Bubuh benih. Ugamun. Ha ketuhanan. Ha akidah. Di dalam jiwa anak dia. Kalau sekiranya mung dibuat benda tu baik. Ataupun buat benda jahat. Walaupun kecil, kecil, kecil, kecil sekalipun. Benda tu akan dizahir kepada mung sendiri. Ada di dalam buku catat teh. Buku ditulis kiri dan kanan. pah Akan tengok sikit lagi di akhirat kelak. Jadi bila anak tu ya dididik oleh pok yang bersih yang cerdik yang pandai alhamdulillah maka dengan sendiri anak tu pun yang akan ingat sebab tu cuang wala sangat anak kita ni tak iaitu nya duduk di antara orang mula tokoh mula-mula lahir lagi setengah-setengah orang orang-orang kata nya belum pada lahir lagi Samkan sangat tapi umumnya apabila anak kita sudah pun lahir mari sampai kau umur dia 7 8 tahun Cuang tu, cuang sama kanti su. Jangan kita lak le, tak nanti kita, jangan duduk lepah, jangan duduk tak cara kepada anak. Sebab cuang tu, cuang dia mula, apa, otak dia mula nak nak cergah, nak cerdik, dia nak lian bab, dia nak dengar, dia nak terima, dia nak gapa, teka tu. Baru lepah pada umur 7-8 tahun, dia mula pergi, pasang marhalah yang kedua pula. Untuk, apa? nak ngaji, nak kena saing, nak tubik luar dan sebagainya. Ini, benar-benar penting yang islah atau supaya setiap ibu dan bapak kena pandai dia-dia di anak-anak terutamo sekali nya supaya dengan ayah sat benih ugamu dan berikanlah kasih saya rapat dengan anak-anak dan benar-benar hok molek kita beri dia gligo-gligo kita wei kepada dia nak royak katanya benar hak harga maha-maha di dalam ugamu ni kita tumpi kepada anak kita. Jangan hanya beri harta benda. Tapi kita beri benda-benda yang boleh. Dia bawa diri dia sikit lagi apabila dia besar. Luqman besar lagi. Iaitunya, Wahai anak kesayangiku, Hendaklah mengendirikan salat. Itu suruh benda baik. Lari ke mungkar. Dan sabar benda yang ipar ke atas kamu. Lepas itu, Jangan angkuh, manonya jangan angin dengan okay? orang. Apabila kecek dengan orang, okay? jangan paling kuk lain, buat main suncai kepada orang, okay? tak boleh. Ini lukuman kepada anak dia, anak dia masih lagi duduk kecil. Tapi kerti lah. Tahu apa yang pukul yang mengajar. Bila kecek dengan orang, okay? bergaul dengan orang, okay? jangan kasar, jangan tak kebo patu jaleh atas muka bumi pula jangan jaleh pasang kedai sombong sesungguhnya Allah Taala tidak kasih kepada orang-orang yang membanggakan diri orang pasal kedai tunjuk katanya dia lebih dan sebagainya patu galeknya minta maaf hak ni saya baca dalam kitab ni dia katanya orang pasang duk nampak nak lain gapo sebab lah tu. tu sebab daripada budak-budak lagi dia diajar dia asuh macam tu boleh jadi daripada pak dia Daripada siapa-siapa Seorang okay. Siapa jadi Tua sahib Nak boleh jadi orang tu tu Pasang Tak biasa Genoh ke orang okay. tu Daripada Budak-budak belakang Sebab tu Setiap orang Kalau Dia umur lah Ini umur banyak dah Cuba dia Yang adik semula Uno Uno Uno, uno. Bapak boleh aku kedai Bapak boleh aku tapar okay. Bapak boleh aku bedai okay. Sebab ke apa tu Sebab, dapatkan peluk fung, seng yang masuk di dalam jiwa dia, dalam otak dia, ataupun dia nak lian bad, Orang itu jadi tengok dalam goyeko, ataupun ada sahajah yang mati pahit dia boleh dia jadi macam tu, boleh jadi mo pok tak ada ngajar dia lagi tu, tapi dia boleh daripada saing, boleh daripada singkat, lom hoduduk di keliling dia sehinggol dia jadi macam tu, lagi, akhir sekali yang luqman pesan kepada anak dia waqsid fi mashyika wghudd min sautika dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Ha tengok ni. Ha jandel tu Luqman goyak juga. Jakah seso tu, jangan nampak slow sangat, jangan nampak cepat sangat. Bu jadi sederhana bab molek. Sebab jalan orang okay, ni menunjuk katanya peribadi dia. Ha okay, Orang apabila gagoh ada orang, jangan jalan slow, tak boleh Jalan slow, kalau nak Kalau apa saya nak Sengaja nak jalan slow-slow, tu tak ada apa-apa Tapi orang ni, dia kena jalan, jadi nampak katanya Segok Segok makna apa? Semangat, dia jalan Bukan jalan cepat sangat Bukan jalan slow sangat Dia jadi bermolek dengan diri dia, umur dia dan sebagainya Lepas ada hikmat banyak ni apa boleh Suruh jalan sederhana Seolah lagi Waudud min suotik dan genahkanlah suaramu semasa kece. Jangan keceh durah. Jangan keceh siapa-siapa ke orang tak tak bunyi. Oke tak? Dok oyak gapo Tak bunyi. Bu jadi sederhana kita keceh. Nampak orang ramai kita kena pakai mikrofon, kena bu jadi semua orang bunyi-bunyi solo kita. Oge oge ha jadi tuk saya wayak sama dalam masa mengajar. Orang jadi tuk imin tak pakai speka, we jadi dirah we bunyi orang di mana naik baris. Semayan, we bunyi suara Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. We bunyi semua, jangan koho. Orang duduk baris yang pertama tak dengar suara tuk imin. Tak boleh ke? Ini kecek ha tuk Lepas tu kecek dengan orang ramai semua, we jadi sederhana, jangan terlalu kuat doa suara. Orang kata apa nama omong ni? duduk 45 orang kecek supaya orang 100 orang gitu sederhana patu inna ankaral aswati la sautul hamir ni hikmat belaka ni sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai antara akhirnya buka dalam youtube siang lar ni tu apa? siang hema. Oh, hema. Dah cuba. Gua tí hema dia dia melahun. Uh, uh, uh, uh, uh. Tu suara hema. Pak kita dengar tu masya-Allah. Kalau dengan lembu rumah kita, mo. Buat sao sedaklah le suara lembu lagi. Suara hema ni masya-Allah. Tuhan bubuh dia dalam Al-Quran. Seburuk-buruk suara iaitu nya suara keledai. Nang aya sini katanya. Cai siang. Mu jadi pomok mu jadi bila kita kecek dengan orang jangan kecek pasal siat-si teguri perasaan orang ini, jangan sama ada mengajar kau ceramah kau khutbah kau apa kita menoleh kau kita apa jangan nak teguri perasaan orang benar-benar ini adalah benda penting belaka sebab tu walaupun kita tengok sekali gus Luqman mengajar kepada anak dia pada waktu tu tapi Allah Taala cara kai amata bubuh di dalam Quran Orang boleh baca siapa akhir dunia. Allah Ta'ala rakyat pentingnya perkara-perkara yang Luqman mengajar kepada anak dia. Lepas tu kita akan boleh tengok sikit lagi di akhirat. Ha? Siapa dia Luqman? Atas dunia kita tak tak kenal. Nabi Muhammad SAW tak kenal ni. Siapa dia Luqman? Sebab Luqman dia hidup ada khilaf ulama belakang. Katanya dia hidup belong pada Nabi Isa lagi Ada setengah huayat katanya Selepas daripada Nabi Isa Ada setengah huayat katanya hmm, Sejak daripada zaman Nabi Musa lagi Lepas pada tu Nak boleh sapa kau Nabi Isa Cuang-cuang tu tu Adanya seorang namanya Luqman ya? Kita tak ada nak kena duplak pa Hidup Luqman pada masa mana Tapi naknya Isi yang ada di dalam Hak dia mengajar kepada anak dia So lagi ditulis Hak ni saya tambah dah Tak ada nak hurai banyak ada satu surat kecil ya. Ditulih oleh Imam Al-Ghazali. Iaitunya, Ya Waladi. Ya Waladi artinya, Wahai anakku. Masya Allah. Imam ghazali tulis, isi di dalam kitab kecil ya. Kalau kita baca, ada orang panah-panah baca cepat, dia rasa sari baca habis. Surat supaya azkar, buah dalam poket. Tapi lah ni ada orang terjemuh. Dia jadi bahasa siya, bahasa Melayu, ada orang jual lagi. Kedah-kedah Ya waladi molek benar Kalau dia kita paka baca baca, baca baca baca baca Ambil wak rekah Wak ngajar pun tak apa Khutbah tak apa Ceramoh pun tak apa Isi dalam tu Adalah Menunjukkan bahawa Seorang bapak yang hati bersih panggil anak Nak jadi anak juruh Lepas tu balik anak pun Kena dengar juga Gapa yang diberi nasihat oleh Bapak dia nah, Sekadar ni lah Sebagai penuh Masa Biasanya duk baca dalam surah 6 ni. Tapi dengan sebab hari ni adalah one day. Untuk kita ambil sepintah lalu. Hidup kita ni. Kena penting benar. Ha Budak-budak. Ha Anak-anak cucu kita. Untuk jadi orang yang baik dan berkualiti tinggi. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.